Oke, yes, selamat datang uh, di channelnya Istanbul. Kali ini aku bakal bikin sponge cake yang sangat sederhana. Jadi, sebenarnya ini bisa kamu gunakan mixer yang biasa atau hand mixer. Itu sebenarnya bisa, cuman memang agak lama ya prosesnya. Tapi aku mau pakai mixer aja biar cepat. Nah, ini untuk bahan-bahannya: pertama, kita punya tepung terigu. Tepung terigu ini kurang lebih sekitar 80 gram Ini tepung terigu protein rendah ya Lalu berikutnya kita gunakan 5 butir telur Kita gunakan telur yang besar-besar aja Dan dan 100 gram gula pasir bubuk, kita pakai 20 gram lalu 20 gram tepung maizena 100 gram butter yang sudah dilelehkan lalu untuk kejunya kita pakai keju cheddar ini kita gunakan untuk topping ya dan juga kacang matahari atau biji bunga matahari untuk topping kita gunakan SP sebanyak setengah satu sendok teh oke pertama-tama kita mau masukkan memixer telur masukkan gula Lalu SP sebanyak 1 sendok Dan ya, gunakan kecepatan tinggi ya A few moments later. A on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.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 need to go take a step back to see the truth a few moments later from a distance you can moments later. a few moments later. just sitting I time It's to see From up here. A few moments later. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be.